Pengantar kitab Ratapan Buku Ratapan terdiri dari lima syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tentara Babel pada tahun 586 sebelum masehi dan kehancuran serta masa pembuangan sesudah itu. Walaupun kitab ini pada umumnya bernada sedih, namun di dalamnya tampak juga segi kepercayaan kepada Allah dan harapan akan masa depan yang cerah. Syair-syair ini digunakan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka Pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung Hari-hari khusus seperti itu Diadakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu Pada tahun 586 sebelum masehi Garis besar kitab ratapan ini antara lain Penderitaan Yerusalem Hukuman kepada Yerusalem Hukuman dan harapan Yerusalem runtuh, doa mohon belas kasihan.